Lesti Kejora dan Rizky Bilar makin berani mesra di depan keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora terang-terangan umbar kemesraan di hadapan keluarga besar Lesti Rizky Bilar bertandang ke rumah Lesti untuk memberikan kejutan berupa kue ulang tahun dan kado Ia pun menemui Lesti dan memberikan kejutan berupa kue ulang tahun untuk merayakan hari jadi pedangdut yang kini berusia 21 tahun tersebut setelah mengungkapkan doa dan harapannya untuk Lesti di depan keluarga besar, Rizky Billar kemudian meminta Lesti untuk memotong kue yang dibawanya. Namun, ia justru salah tingkah saat disuapi oleh Lesti dengan potongan pertama kue ulang tahun yang dibawanya. Buat ibu atau bapak yang suapan pertama, kata Rizky Billar, jangan buat kakak yang pertama imbuhnya. Ucapan Rizky Billar tersebut sontak membuat Lesti terbahak dan berseru meledek. GR banget ya, emang gak canda Rizky Billar. Dengar gak apa tadi dia bilang astagfirullahaladzim, nya kebangetan balas Lesti pasti iya kan, tadi mau nyuapin kakak pertama kan jujur aja gak apa apa, jujur aja, ujar Rizky Billar. kalaupun enggak, ya bilanglah biar seneng hati saya, Ibuhnya. Lesti lalu memotong kue tersebut dan mengangkat tangannya untuk menyuapi Rizky Bilar dengan potongan pertama Tuh kan bener kan ujar Rizky Bilar Kan udah dibilang tadi, kue yang pertama kan? Ya ini yang pertama, balas Lesti Rizky Bilar pun salah tingkah di hadapan keluarga besar Lesti Yang ikut menyaksikan dan hanya cengengesan saat diledek Cepet mau gak? tanya Lesti Maulah, jawab Rizky Bilar Ia pun membuka mulutnya untuk menerima suapan tangan Lesti Dengan diiringi tepuk tangan dan sorakan dari keluarga besar Lesti Gemes ya, sama kuan kita ya, ujar Rizky Bilar. Kita emang ulu-ulu gemes, imbunya sembari tertawa.